Oke, sahabat desa, kembali lagi di YouTube Alana sekolah ini Di video kali ini, kita masih membahas sekitar si pemandu desa bagaimana membuat pengaduan. Sebelumnya, kita sudah berbicara tentang aplikasi ini, kemudian cara pengaduan. Kemudian, sekarang kita akan membuat pengaduan. Nah, di aplikasi si pemandu desa ini, ada beberapa kanal, setidaknya ada tujuh kanal pengaduan. Yang pertama, kita bisa menyampaikan melalui aplikasi si pemandu desa kemudian ada call center di ini nomornya hubungi petugas kami via telepon 150040 kemudian melalui sms center juga ada 087788990040 atau 08 0040 dengan format nama Nek, provinsi kabupaten kecamatan desa kemudian negeri miring aduan itu berupa sms center kemudian kunjungan datang dan laporkan langsung di PPID Kementerian Desa PDTT nah jika memang Bapak dekat dengan Kementerian Desa langsung sampai ke Kementerian Desa di PPID-nya kemudian di Facebook juga kita bisa mengirim pesan ya ke facebook.com kemendesa.1 di Twitter juga kita bisa mendirect message ke @kemendesa, kemudian di lapor.go.id, pengaduan terintegrasi dengan platform lapor di KPK. Kemudian kita buat pengaduan online. Nah, simak baik-baik sebelum kita melanjutkan. Di sini adalah format sesuai yang disiapkan oleh kementerian agar. Kementerian dapat mudah melihat apa sebenarnya masalah, kemudian apa jawabannya nanti. Yang pertama, kita harus mengisi nama lengkap kita sebagai pelapor, kemudian NIK, NIK si pelapor ya, kemudian nomor handphone kita yang melaporkan, kemudian alamat email, kemudian pendidikan. Kita tinggal pilih di sini. Di sini ada pilihannya ya, ada ini eh, pendidikan. SD, SMP, S2, atau S3 Itu pendidikan tinggal dipilih salah satu Kemudian pekerjaan kita apa? Pekerjaan Nanti tinggal dipilih Sesuai dengan pekerjaan kita ya. Kemudian eh, Provinsi Pekerjaan eh, jenis kelamin Jenis kelamin Kemudian provinsi Nanti tinggal dipilih Sini ada semua provinsi mana sesuai dengan alamat KTP ya, kabupaten. Di sini ada. Tinggal dipilih nanti desa, kelurahan, kemudian alamat KTP, kemudian objek lapornya siapa, eh, di di provinsi mana, kemudian kabupatennya mana nanti ya. Kemudian desa kelurahannya tinggal dipilih. Ketika kita belum mengisi bagian provinsi, maka kita tidak bisa uh, ini melihat. Maka diisi dulu provinsinya, misalnya di Aceh, misalnya kan ya uh, provinsi Aceh. Maka muncullah uh, kabupaten kotanya apa Aceh Selatan, misalnya. Kemudian kabupatennya Aceh Selatan, kecamatannya, bang. Ini kemudian desa kelurahannya, ini misalnya. Ini contoh ya. Maaf ya kalau untuk ini untuk desa ini ya bukan maksud untuk ini ya tapi lebih kepada menunjukkan. Kemudian alang, alamat lengkap objek lapor alamatnya di mana yang akan kita laporkan. Kemudian apa permasalahannya. Nah permasalahan ini di desa kah atau KPDt transmigrasi ataukah yang lain pilih salah satu misalnya di desa. Nah kemudian judulnya apa misalnya eh, korupsi dana desa pembangunan jembatan ini ini gitu dan seterusnya ataukah Kalimat yang lain yang memang mendekati judulnya. Kemudian deskripsi kita akan menguraikan apa deskripsinya, misalnya kenapa, di kemudian dananya berapa dan seterusnya. Sehingga sistem ataukah Kementerian Desa, PPD ini bisa membaca apa sebenarnya yang menjadi persoalan kita. Tergantung kondisi objektif di desa kita apa memang masalahnya itu ditulis di deskripsi nah kemudian selain dari data-data tadi kita juga uh, wajib menyampaikan file pendukung file pendukung ini untuk mendukung apa yang kita sampaikan sebelumnya ya filenya berupa jpeg ya kan png pdf dokumen ataukah excel ataukah powerpoint ataukah mp3 ataukah mp4 video gitu ya. jadi uh, suara juga jadi rekaman atau macam video bisa juga dijadikan bukti pendukung. Kemudian kita pilih, kita carilah nanti file -nya. Kemudian pilih saya bukan robot lalu kirim. Oke? Itu sahabat desa, semoga bermanfaat. Jika ada memang masalah, sudah kita kenali masalahnya. Kita buat aduan, simpan tiketnya. Kemudian kita cek perkembangannya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi